Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Yang kami kasihi. hari ini juga sudah sudah tiba di Owi dengan selamat. Sehingga pada kesempatan ini akan diadakan satu acara penobatan yang disebut dalam bahasa biak itu dikatakan mencerandak, yaitu orang yang baru tiba di Pulau Kauwi. Nah, jadi sekarang ibu-ibu uh, sudah siapkan apa yang nanti digunakan uh, untuk uh, peristiwa ini. Nah, sekarang yang jadi ketua dalam rombongan ini, silakan maju ke depan. Kemudian yang tiga orang itu lagi pun menyusul nah sehingga yang dikatakan ketua dalam rombongan nah ini silakan uh, taruh kaki di dalam piring sebagaimana dalam tradisi adat budaya biak itu begitu satu, satu ya satu satu satu setelahnya ya, ya, ya. ya, ya. oke okay. ya. lalu di si, dengan air garam. Hari, hari ini. Aku lebatkan kau dengan nama Insos Pasori. Berikan nah, juga tiga orang, silakan untuk membersihkan air ii, pada ii, muka, ii, muka dan diberikan kalung, kemudian ii, gelang. Kalau merupakan satu penghias bagi setiap orang dan setiap suku. ya lonceng tangan ya. pindah dulu oke okay. berikut satu lagi hahaha <laughs> berikut jangan jangan ya Ya yeah.